serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari ayah Roy satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto yang sama yang diunggah oleh AAP Nimulyana sofian ini tiga lelaki yang sangat luar biasa Menjadi penyemangat, menjadi kebanggaan, dan pasti menjadi garda terdepan untuk seorang Lesti Kita semakin bangga dengan keluarga Lesti yang begitu kuat, begitu sabar, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain Ini the best banget ya, keluarga yang sangat super duper baik Mudah-mudahan keluarga besar Lesti kejora selalu sehat Selalu bahagia dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Kemudian juga persahabat, jadi kita lihat juga nih ada kabar terbaru yang kita dapatkan Dari akun Rere Baktiar Sof yang diunggah kembali oleh akun Stantol Putih Bilar Postingan foto barang Rizky Bilar, ternyata ini foto semalam persahabat ya Perhatikan di sebuah kalimat Semalam ini teh lestinya lagi ke dalam, semangat Bang Bi katanya tuh ya, Rizky Bilar. Masya Allah terlihat, Papa Bi tersenyum, tetapi kita salpak dengan badannya Papa Bilar yang kurusan bersahabat ya. Sepertinya memang banyak sekali pikirannya, karena masalah yang sangat amat besar ini. Semoga rumah tangga Leslar ke depan bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mewadah, dan merokmah. Amin. Disemang juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun *Sandal Putih* Bilar. Semalam ada yang ketemu sama mereka, Dede Lesti, baru di dalam katanya yang punya VT. Tapi ini jangan ditanya mereka lagi di mana ya, tuh persahabatan jangan tanya. Mereka lagi di mana? Kita lihat aja tanggapan dan respon yang diberikan. Di dari akun Hidayatul Rahma mengatakan, "Tuh kan siapapun, kalau sudah ketemu Leslar pasti ngajak foto." Padahal siapa tahu di antara mereka ada yang ikut bully Benar kata Leslar Giliran ketemu minta foto katanya itu ya Ada juga tanggapan lain dari akun Aisyah 9 Sarasbilanyu mengatakan Kalau aku jadi mbaknya Aku mau bilang Bang Kumis sama jenggotnya dicukur aku Aduh Masya Allah banget ya Jadi terlihat memang Papa Bilar Agak kurusan ya saat ini Kita hanya Tentunya mendoakan yang terbaik Kita hanya selalu mendukung dan sopon untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga bersahabat ada tanggapan dari akun Henny Octavia mengatakan oh wala ini si re-re tukang totok yang katanya Bilar sama istri mau ketemu dia mau totok gitu katanya tuh ya ada juga persahabat ya tanggapan dari akun Atalah Harifin Fadil mengatakan Tok itu apa ya apa sejenis akupuntur katanya tuh ya. Ini ada tanggapan juga dari akun yang Ladok N31 sejenis terapi pijat mbak kalau badan lagi pegal-pegal enak banget ditok-tok malamnya nyenyak tidur tuh persahabat ya kita hanya bisa mendoakan semoga sehat terus untuk idola kita. Selanjutnya, juga bersahabat tidak ke menteri. Akun h 500 ini soal pendapat dari 2R, Rizky Ridho bersahabat. Ya, soal netizen yang berbalik tak mendukung Lesti Kejora ini ada sebuah kalimat, yaitu "kita konsekuensinya sebagai publik figur memang seperti itu, tapi yaitu memang di sini pelajaran yang kita ambil adalah harus berhati-hati aja sih. Segala tindakan ketika memang kita sudah mengambil keputusan, apalagi di publik." ya sudah konsumsi publik. jadi memang itu konsekuensinya itu kata-kata yang diunggah oleh Hip 500 penyampaian dari Rizky 2R persahabat dari Rizky Rido. tentunya kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan untuk Lesti Kejora. selanjutnya per sahabat, untuk semuanya jangan lupa bergerak ya untuk dukung Lesti Kejora di Ida 2022. Terpantau lawan di Indah sudah mulai bergerak. Yuk voting sebanyak-banyaknya di media sosial Indah siar untuk dukung indah kesayangan dan bisa membawa piala penghargaan. Berikutnya juga bersahabat ya, kita lihat di simak juga nih ada sebuah tentunya kalimat yang diucapkan oleh Bunda Maya. Kamu tuh dipilih Tuhan melewati ini, karena apa? Kamu tuh kuat. Kamu nggak bakal diuji seperti ini kalau kamu nggak kuat. Allah pilih kamu karena kamu kuat. Insya Allah, ini luar biasa. Kata-kata bijak dari Bunda Maya untuk Lesti Kejora. Doakan semoga dari permasalahan yang sangat amat besar ini, Lesti dan Milar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga rumah tangga mereka juga pun rukun kembali.